halo halo bosku welcome back again welcome back again di channel sunan is slaughter ya guys ya. sini kita akan bermain kembali Mahjong wish 2 nya gimana cara bermain mahjung wish 2 tutorialnya hanya ada di channel ini tentunya ya dan sini kita membawa kredit di 300 ribuan aja guys uh, depo depo sedikit lah ya. depo sedikit aja dan di sini kita bermain di betting 10.000 ya lumayan agak barbar lah ya teping no, apa? Nah belum apa-apa kita udah profit 100.000 cok gila ngeri gak tuh cok eh, guys jangan lupa buat kalian untuk ngudud uh, ya karena kalau gak ngudud itu udah pasti agak sedikit bego sih biasanya ya ada temen gua tuh yang gak ngerokok dia main slotnya bego guys asli jadi gua saranin buat kalian kalau yang main slot nah, mudul lah ya <laughs> biar gak bego cok <laughs> oke okay guys disini kita udah oke okay, dikasih kali lima ya kali lima dong mm. ayolah Free spin guys free spin gitu, co. oh, Mayal, gede cow, tiga mainnya nggak pecahnya gede-gede lo boy. Oh ya guys di sini seperti biasa di sini gua mainnya di situs gede tujuh tujuh ya, situs paling ngacor paling ampuh paling terpercaya tentunya ya. dan apa ya? yang paling penting itu nyeri itu yang paling terpercaya guys dan gue jamin gede 77 ini situs paling gacor dan paling terpercaya intinya gitu ya guys ya oke daripada gua banyak bacot kalian terus aja simak ya videonya kayak gimana biar kalian paham gitu cara putaran-putarannya kayak gimana gitu guys ya main main santuy aja jangan apa ya yang jelek-jeleknya jangan diikutin lah tapi cari apa-apa yang bagus gimana peng, apa cara gua maininnya bagus gitu loh boleh kalian ikutin guys nah gua ini kan main barbar nih main betting 10.000 kan 10k ya ya jangan kalian ikutin gitu guys ya main main santai aja main nyaman aja gitu loh. Yang penting, profit walaupun profitnya seratus dua ratus is oke okay lah. Gue aja langsung gas ya Oke, okay, ngadep mantap ini boy. Is. gila main ke kuras nih. Ini kagak ada prispin nih boy. Kagak ada prispin nih boy. Ayo lah, tolong tolong tolong tolong. tolong, tolong. Hmm, hmm, oke okay, mantep ya, mantep mantep nih ya. Hmm, free spin Boy, nah ini dia nih. Lihat nih, momen gua nih, momen nih. Tiga cor ini boy, ayo dong, satu juta dua juta ke, ayolah, lah. ngumpul ya bu ya main, seratus sembilan, kalian kali empat sepuluh. Nah, main mahjong waste dua tuh easy boy sebenarnya serius easy loh. Masalah kitanya bisa sabar aja gitu, mainin mainin betting gitu boy, mainin putaran. Nya pintar-pintar aja lah ya Hai guys buat kalian yang mau daftar di gede 77 uh, gue simpan linknya di pin komen ya dan jangan lupa buat kalian join ke komunitas uh, gede 77 ya, di sana akan selalu ada event setiap harinya akan selalu ada previous per, uh, setiap harinya dan uh, tentunya apa ya update-update seputaran pola gacor lah ya mati ataupun Show gitu kalian bisa langsung guys join enggak ada ruginya guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Lumayan ya 400 boy. Oke okay guys kayaknya segitu aja ya. Tengki banget buat kalian yang udah nonton dan udah selalu support channel ini. See you in the next video guys. Bye bye.